Bosan dengan film-film horor Indonesia? Oke, kita beralih sejenak ke film horor Malaysia Salah satunya adalah penunggang agama tahun 2021 Yang disutradarai oleh Syafiq Yusuf dan dirilis di layanan Astepers Malaysia Unsur serem di film horror Malaysia tentu juga cukup dekat dengan keseharian orang Indonesia guys karena kehidupan kita dan masyarakat Malaysia yang masih punya banyak kesamaan. Unsur serem dan keagamaan yang kontroversial menjadi nuansa dalam film ini. Film penunggang agama mengisahkan tentang pasangan suami istri Amir yang diperankan oleh Zul Arifin dan Ana yang diperankan oleh Azira Safinas Kehidupan keduanya yang biasa saja tiba-tiba diganggu oleh makhluk tak kasat mata guys. Makhluk tersebut mengganggu ibu tiri Amir yang bernama Datin Maria yang diperankan oleh Sabrina Ali. Rumah kita sudah di bagara, insya Allah. Nah, Datuk Hasyam yang diperankan oleh Jalaluddin Hasan merupakan ayah Amir. Datuk Hasyam menyarankan untuk meminta bantuan pada seorang ahli agama dan juga pakar rukiah bernama Tu Aji yang diperankan oleh Nasir Bilalka. Namun, Amir dan Ana tidak percaya pada Tu Haji dan meminta Datuk Hasyam untuk berhenti meminta bantuan padanya. Mereka merasa bahwa Tuk Haji adalah seorang bomoh, ahli pengobatan tradisional dalam masyarakat Melayu yang percaya pada kekuasaan roh. Yang, Tuk Haji ini mipu. Seperti tengok dia dia. Sementara Datuk Hasyam menolak percaya dan menuduh Amir sesat guys. Ia percaya bahwa istrinya itu sedang dikunjungi arwah orang yang sudah meninggal. Langsung kali mula. Tuk Haji itu lama. Misteri pun semakin rumit untuk mengungkap siapa penunggang agama yang sebenarnya. Belum lagi di waktu yang sama, Ana dan juga anak Amir diganggu oleh makhluk halus. Mereka bahkan sampai dirasuki, guys. Nah, walaupun baru sekali diganggu, tapi Datuk Hasham terus mendapatkan bantuan dari Tu Aji. Yang mana penampilannya itu jelas sekali seperti pengamal ajaran ilmu sesat guys. Wah, yang ayat Ibu Tiri Amir sekali lagi diganggu makhluk halus. Pada saat itu, Tu Aji berada di rumah mereka dan terus membaca beberapa potong ayat yang kurang jelas dan pendek guys. Untuk menyelamatkan keadaan dan kemudian melemparkan segenggam lidi sate ke atas badan Ibu Tiri Amir. Bismillah. Hmm ini pengobatan atau mau bakar sate nih guys Oke istri Amir heran dengan cara perbuatan ruqyah Tok Aji dan mulai mengadu kepada suaminya Istrinya itu memberitahu Tok Aji adalah bomoh tetapi Amir enggan mempercayainya Bisa mempercayainya sebagai seorang bekas pelajar Al-Azhar yang bekerja di hospital kerajaan, Amir tidak percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan bobo, tetapi percaya tipu daya yang menurutnya fenomena orang mencari uang dengan berkedok agama sering terjadi. Dan agama, gunakan nama Islam. Sementara itu, Datu Hashim yang sangat tertekan dengan keadaan istri mudanya pergi ke rumah Tuh Aji. Dan Datuk serta Tuh Aji dihidangkan air oleh Huda yang diperankan oleh Salina Salibi, istri muda Tu Aji. Mereka berbincang tentang keadaan Ibu Tiri Amir dan Tuaji Aji tahu siapa punca balik gangguan tersebut. Tuaji Aji menyebutkan kalau santet yang dialami istrinya itu datang dari orang terdekat dan kelima itu merujuk ke Amir anaknya sendiri. Datuk Hasyam mengingat bahwa Amir memang dulunya tidak suka sama ibu tirinya itu. Bak Gayung bersambut dugaan itu semakin kuat. Oh, tak buat. Kenapa? Terjadilah perpecahan antara Amir dan ayahnya dan berakhir Amir dan istri beserta anaknya diusir Datuk Hasyam. Awalnya Amir tidak terlalu peduli apa yang dikhawatirkan istrinya namun Amir melihat logat tidak baik dari Tu Aji belum lagi Datuk Hasya memberikan banyak uang ke Tuk Aji karena telah mengobati istrinya eh belum kesampaian mencoba menghalangi pengaruh Tu Aji kepada ayahnya justru Tu Aji lebih dulu berhasil membuat Amir keluar dari rumah Datuk Hasya. alur cerita film penunggang agama yang tidak susah untuk dipahami guys jika kalian pernah nonton movie Munafik, maka kurang lebih juga seperti itu. Sutradara mengaku film ini memang terinspirasi dari hal itu dan merupakan kisah nyata yang dialami sutradara. Nah, guys, pesan moral dari film penunggang agama ini ya meminta kita untuk tidak mudah percaya sama orang. Seseorang yang mengaku ahli agama Islam, tapi dia kenyataan malah melakukan hal-hal yang berlawanan dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Film horor Malaysia yang satu ini patut untuk kalian tonton guys. Film yang dirilis di Astroverse layanan TV satelit Malaysia ini berhasil menempati posisi 5 dalam chart film Astroverse. Dua hari setelah dirilis, akhirnya film ini juga dirilis di bioskop, termasuk di 8 bioskop Singapura pada 15 April 2021. Penunggang agama berhasil memecahkan rekor dengan total penghasilan satu juta ringgit Malaysia hanya dalam enam hari setelah perilisan. Wow, dalam dua minggu film ini menghasilkan 2 juta ringgit Malaysia. Oke itu tadi alur cerita singkat tentang film penunggang agama film horor Malaysia. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama tahu kalau misalkan kita punya video baru.